Apakah emas akan melanjutkan pergerakan sebelumnya? Bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.